Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang Kurikulum Merdeka Kali ini kita Akan coba Mempelajari secara utuh Seperti apa Sebenarnya atau wujudnya Kurikulum Merdeka Agar kita Tidak parsial dalam mempelajari kurikulum merdeka ibaratnya kalau kita ingin mengetahui tentang gajah jangan hanya kita tahu hanya ekornya hanya tahu tentang belalainya hanya tahu tentang uh, kepalanya misalkan maka kita harus lihat utuh gajah itu seperti apa ya ekornya kita lihat ya kakinya kita lihat ya kepalanya belalainya perutnya semua kita lihat Biar eh, pandangan kita itu utuh ya Sama dengan kurikulum ini Kurikulum ini itu harus kita amati Kita pelajari secara utuh ya Agar tidak parsial Maka untuk mempelajari kurikulum merdeka Kita harus tahu seperti apa Kerangka kurikulum Kurikulum apapun yang dikembangkan di Indonesia itu tujuan puncaknya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Nah bedanya dengan kurikulum yang sekarang, dengan kurikulum terdahulu kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Artinya sebelum kurikulum itu mencapai tujuan pendidikan nasional harus mencapai dulu profil pelajar Pancasila kemudian dari profil pelajar Pancasila ini di down menjadi standar kompetensi lulusan kemudian dari standar kompetensi lulusan di down lagi menjadi standar isi proses dan standar penilaian nah kemudian dari standar isi di down menjadi capaian pembelajaran dan struktur kurikulum dari standar proses di down menjadi prinsip pembelajaran, kemudian dari standar penilaian di break menjadi prinsip asesmen. nah dengan demikian, kalau kita berpikir terbalik dari capaian pembelajaran struktur kurikulum prinsip pembelajaran, prinsip asesmen ini kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka akan tercapai standar isi, akan tercapai standar proses, akan tercapai standar penilaian dan ini kalau dilakukan dengan baik dan benar Maka akan tercapai standar kompetensi lulusan Berikutnya akan mencapai profil pelajar penyicila Dan yang tujuan terakhir Akan tercapai tujuan pendidikan nasional Nah Kerangka ini mulai dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, sampai dengan prinsip asesmen ini dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sekolah tetap juga harus membuat kurikulum yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah ya inilah yang saya beri warna biru ini merupakan ranah sekolah yang di atas tadi itu adalah ranah pemerintah pusat nah kurikulum operasional sekolah ini ada lima komponen mulai dari karakteristik satuan pendidikan visi misi dan tujuan satuan pendidikan Pengorganisasian pembelajaran Perencanaan pembelajaran Sampai dengan pendampingan, evaluasi Dan pengembangan profesional Nah Dari pengorganisasian Pembelajaran ini yang paling penting Ini proyek penguatan Profil pelajar Pancasila ini yang tidak ada Di kurikulum terdahulu Nah kemudian juga ini Alur tujuan pembelajaran Dan modul ajar Ini juga tidak ada kurikulum terdahulu sekarang saya akan berikan wujudnya seperti apa profil pelajar Pancasila kemudian standar kompetensi lulusan sampai dengan modul ajar profil pelajar Pancasila ini ditetapkan oleh Badan BSK yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran Saya buka eh, keputusan, yaitu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Atau sering yang disebut dengan BSKP Nomor 009-H-KR 2022 Tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. sila jadi kalau kita, Anda ingin mempelajari tentang profil pelajar Pancasila sudah ada regulasi secara resmi, yaitu keputusan BS-BSK. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada enam. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinakaan global. Kemudian gotong royong Kemudian kreatif, mandiri, dan berpikir kri kritis Nah, 6 dimensi itu nanti akan diudahkan menjadi elemen-elemen Dan elemen akan lagi menjadi sub-elemen Nah, ini semua dijelaskan, dipaparkan di keputusan BSK Nah, kemudian standar kompetensi lulusan. Tentu ini berbeda dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu standar kompetensi lulusan atau SKL, itu hanya terdiri dari tiga aspek, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang kita lihat SKL itu seperti apa. Ini juga sudah diatur dalam regulasi resmi. Saya bukakan di sini SNP. Di sini ada web standar SKL ini ya. Ini ada standar S SKL yaitu peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Tentu ini berbeda dengan Nah, standar kompetensi lulusan, kurikulum 2013. Nanti secara detail apa perbedaannya silahkan nanti di asen sendiri. Nah, kemudian standar isi. Nah, standar isi, standar proses ini juga diatur di Permen Digput Restake. Nah, untuk standar penilaian sampai saat ini itu regulasinya belum terbit. Jadi, yang baru terbit standar-standar ini ada standar keputusan lulusan, isi, dan standar pro proses. Nah, kemudian capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah pengganti dari terminologi KI-KD. Seperti kita tahu bahwa KI itu terdiri dari empat aspek, yaitu KI1 adalah kompetensi spiritual, KI2 kompetensi sosial, KI3 kompetensi pengetahuan dan KI4 adalah kompetensi keterampilan nah KD itu umumnya dipilah menjadi dua yaitu KD yang bernomor tiga dan KD yang bernomor empat kecuali KD PPKN dan KD pendidikan eh, agama yang semua aspek di, dirumuskan ya Nah, KD 3.1 dipasangkan dengan KD 4.1. Ini kalau kurikulum 2013. Nah, kalau kurikulum merdeka, capaian pembelajaran ini bentuknya tidak rinci, tidak terurut seperti penomoran yang ada di kurikulum 2013, tetapi bentuknya adalah dalam bentuk paragraf, dalam bentuk global atau dalam bentuk global Bundongan. Seperti apa rupanya capen pembelajaran yang sering disingkat dengan CP itu juga sudah diatur regulasinya. Nah capen pembelajaran yang terbaru adalah CP 2022. Ini adalah keputusan PSK lagi nomor 008 garis miring A, garis miring KR, garis miring 2020 dua kita lihat seperti apa CP itu nanti secara mendalam silakan dipelajari sen sendiri saya tunjukkan seperti apa bentuknya CP mungkin dari Anda ada yang belum tahu seperti apa bentuk CP atau capaian pembelajaran nah ini adalah contoh CP fase A, fase A itu seperti mungkin pernah saya jelaskan, di mana struktur kurikulum sekarang itu terdiri dari fase-fase, bukan kelas-kelas. Fase A ini adalah kelas 1 sampai kelas 2 SD. Seperti apa bentuk CP-nya? Mulai dari menyimak, peserta didik, mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Siswa Tadidik menunjukkan minat pada peraturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio dan seterusnya. Seperti ini bentuk CP bentuk ya, jadi tidak bernomor seperti KIKD ya. Maka nanti sekolah atau guru akan menerjemahkan membuat yang namanya tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP. Kita lihat CP yang lain ya Inilah contoh untuk capaian pembelajaran matematika setiap fase Fase A ya, misalkan fase A seperti apa, kita lihat Nah ini fase A untuk elemen bilangan Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman Dan memiliki institusi bilangan atau number sense Pada bilangan cacah sampai dengan seratus ini contoh capaian pembelajaran, mata pelajaran matematika fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nah, sekarang lanjut ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini adalah pembagian mata pelajaran beserta alokasi waktunya, di mana nanti ada alokasi intrakurikuler dan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini juga sudah diatur Di Keputusan Menteri Kita lihat seperti apa Diatur dalam Kemen nomor 56 Diatur dalam kemen Nomor 56 Garis miring M Garis miring 2022 ya Kita lihat seperti apa Struktur kurikulum mulai dari paut Sampai dengan SMK Kita lihat Ini paut dulu ya Paut Nah ini baru fase A Nah ini adalah fase A Untuk SD, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini adalah 108 JP per tahun atau kalau dibuat per minggu adalah 3 JP per minggu. Kemudian 36 JP dalam setahun ini untuk pembelajaran uh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada dibagi secara tegas. Untuk alokasi intrakurikuler dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan total 108 GP per tahun untuk yang intrakurikuler untuk penguatan profil pelajar Pancasila 36 GP di total menjadi 144 GB per tahun. Nah kemudian di sini ada yang berbeda penamaan atau nomenklatur ya. Kalau dulu namanya PPKN, sekarang diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila. Kemudian ada juga yang berubah di pendidikan IPA ya. Kalau kalau dulu IPA dan IPS itu jadi satu. Nah, sekarang eh, kalau dulu IPS dan IPA itu dipisah, sekarang dijadikan satu menjadi ipas ilmu pengetahuan alam dan sosial ini ada di fase fase b yaitu di sini perhatikan ilmu pengetahuan alam dan sosial sial jadi tidak dipisah ya eh, tidak di ya, tidak dipisah antara IPA dan IPS tapi digabung menjadi IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial nah untuk struktur kurikulum eh, SMP atau MTs kemudian SMA atau MA, SMK atau MAK ini silahkan dipelajari sendiri berdasarkan Keputusan Menteri nomor 56 garis miring M garis miring 2022 Nah lanjut sekarang ke kerangka berikutnya adalah prinsip pembelajaran Dan prinsip A assessment Nah ini juga sudah diterbitkan panduan-panduannya Silahkan nanti dipelajari Di, di sini saya sudah mempunyai panduan-panduan ya Mulai dari panduan inklusi, panduan kos kurikulum operasi sekolah Menurut panduan PPI atau penyusunan program pembelajaran individual Ini panduan uh, penguatan profil pelajar Pancasila Apalagi ini ada panduan-panduan yang lain Ini sudah lengkap diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan DISTEC Nah selanjutnya adalah kurikulum operasional Seko sekolah ya. Ini juga sudah ada panduannya. Ini kurikulum operasional sekolah. Ini sudah sudah ada panduannya. Ini adalah panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan nanti silakan dipelajari. Ini saya ini saya sarikan dari panduan kurikulum operasional sekolah di satuan pen Didikan. Nah ini yang penting dipahami oleh Bapak Ibu Guru Di dalam perencanaan pembelajaran ini nanti juga dicantumkan di KOSP atau KPSP ya Yaitu alur tujuan pembelajaran dan modul ajar Alur tujuan pembelajaran ini diturunkan dari capen pembelajaran Kemudian modul ajar diturunkan dari Alur tujuan pembelajaran Atau yang disebut ATP Ini disebut dengan M, MA Nah sekarang seperti apa Bentuk ATP Seperti apa bentuk modul ajar Saya tunjukkan contohnya Nah ini adalah Contoh ATP ATP ini ada ATP Dick Desmond Dan ATP Dick, Dick Nah ini adalah yang Antropologi Bahasa Arab, Fisika, semua lengkap di sini Nanti, eh, support pembelajaran, nanti saya kasih linknya Untuk mendownload ini di deskripsi Misalkan, saya lihat yang Matematika ya Nah, yang SD Nah, semua ada di sini ya Ini adalah final ATP yang dibuat oleh Endah Dwi Andayani ya. Ini fase A, kita lihat ini adalah ATP ya, nah kita lihat seperti apa bentuknya ATP, nah ini ya. Misalkan menghitung bilangan dengan menggunakan benda konkret hingga bilangan 21.2, menunjukkan simbol bilangannya sesuai dengan jumlah dan sebelumnya hingga bilangan 20. Nah ini diturunkan dari CP yang sudah ditetapkan oleh badan escap ya ini adalah cp nya ya ini cp nya kemudian diturunkan menjadi tujuan tujuan yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran nanti selebihnya silahkan didownload dan dipelajari sendiri untuk mata pelajaran mata pelajaran yang lain nah sekarang modul ajar seperti apa bentuknya modul ajar saya berikan contoh Nah, ini saya sudah punya kumpulan modul ajar. Saya lihat yang MA SD. Nah, ini contohnya misalkan matematika ya. Oh, masih kosong ini karena belum saya sinkronkan ya. Coba saya lihat yang lain, modul ajar. Saya lihat bahasa Indonesia SD Nah ini Ini adalah contoh Modul ajar ya Nah seperti ini Contoh modul Nah ini adalah contoh modul ajar Yang nanti bisa di download Melalui link yang saya berikan Nah selanjutnya ATP dan MA atau alur tujuan pembelajaran dan modul ajar ini itu harus dibuat oleh guru. Harus dibuat sendiri oleh guru, namun kalau masih belum mampu membuat ya di platform mereka mengajar itu sudah ada contohnya. Nah, contohnya itu bisa dipakai secara utuh atau dimodifikasi atau hanya dipakai sebagai contoh. Nanti guru pada akhirnya harus mampu membuat ATP sendiri, harus mampu membuat modul ajar sen sendiri. Nah sekarang ini yang juga penting, proyek penguatan PPP. Atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini panduannya juga sudah ada, nanti tinggal dipelajari seperti apa yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya juga sudah punya panduannya di sini. Di panduan-panduan tadi ya, ini adalah panduan melaksanakan. Ini adalah panduan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti tinggal di dipelajari saja, gitu ya. Nah, dari sini bapak sekalian. Setelah Bapak Ibu mengetahui kerangka dari kurikulum merdeka, mulai dari elemen atau komponen yang dikembangkan oleh pusat dan komponen yang dikembangkan oleh satuan pendidikan atau sekolah, dari sini intinya untuk guru, ya, untuk guru itu harus mampu membuat ATP dan modul ajar. Yang kedua harus mampu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena inilah yang berbeda dari kurikulum dari kurikulum 2013 dan kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip asesmen ini juga harus dipelajari. Prinsip pembelajaran seperti apa pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka ini adalah guru harus mampu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan juga pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian basis asmen yang perlu diingat bahwa guru harus mampu melakukan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian, sobat pembelajar, itu mampu melihat secara utuh seperti apa bentuk kurikulum. Mer jika saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh